Baiklah, para sahabat semuanya, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, ada kabar spesial banget ya untuk warga Konohani. Aduh, masya banget ya, Bang El memang bikin selop banget ya, apalagi melihat ketawanya makin tambah sayang dan makin lucu, serta ganteng banget ya, Bang Fatih. Ini memang semalam sepertinya persahabatan ya, saat DBL ke tempatnya Kak Adibal. Masya Allah, banget ya, selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun sental putih yang skrbilar. Ada kalimat caption yang dituliskan, Masya Allah, si happy baby abang tuh selalu senyum cerah. Masya Allah banget ya, si murah senyum. Banyak orang-orang mengatakan bahwa abang L adalah anak yang murah senyum. Masya Allah, semoga selalu menjadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Di komentar pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Dari akun Marlina Eli mengatakan, Masya Allah, Tabarakallah, Abang El, si ceria yang selalu tersenyum. Wow, si ceria yang paling tersenyum, Abang Fatih itu Masya Allah banget ya. Semoga makin banyak doa, support, dan dukungan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita. Selanjutnya, persahabat disimak juga ada momen spesial Abang Fatih bersama dokter Nana persahabat ya hari ini PBL diimunisasi aduh makin perlentet banget ya gayanya apalagi outfit yang dipakai aduh masya Allah banget ya pokoknya nambah makin macok nih abang Fatih dokter Nana pun saking gemesnya persahabat ya melihat abang el seperti ini masya Allah saat digendong pun persahabat ya Abang Fatih Kalem banget nih orangnya Luar biasa Hingga persahabat ya kalimat caption pun dituliskan Di postingan ini Masya Allah maco banget Bang Tuh maco banget ya Abang Fatih Hari ini luar biasa Komentar pun banyak dibanjiri oleh Lesla Lovers Salah satunya dari akun Nengdotutik74 Masya Allah Abang ganteng, sehat selalu amin Nih persahabatnya spesial Di enam bulan Abang L menyuguhkan vitamin bahagia nih untuk keluarga Konoha berikutnya persahabat disimak juga ini ada kabar yang sangat membanggakan sekali dan sekaligus info untuk keluarga konoha semuanya saat di vlognya laser entertainment terbaru yang baru di-up persahabat ya Papa Bilar menginfokan bahwa bulan sembilan bakal ada acara seremonial tentu bakal ada acara yang sangat luar biasa ini kejutan untuk warga konoha persahabatnya dan akan mengundang beberapa bintang tamu. Wow, Masya Allah banget ya. Ternyata Papa Bilar bikin acara tersebut untuk memberiakan acara anniversary Leslar yang ke-1 tahun. Wow, Masya Allah banget ya. Pokoknya bangga dan pastinya semakin bahagia banget ya punya idola yang sangat luar biasa. Selalu menyuguhkan kabar-kabar baik dan kejutan untuk kita semuanya. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun sahabat underscore leslar. Kita simak di kalimat caption yang dituliskan. Amin. Bismillah. Semoga kita semua sehat panjang umur dan diberikan kemudahan. Amin. Yuk, udah nonton belum untuk persahabat ya? Yuk yang belum nonton. Silahkan mampir ke channel Youtube Leslar Entertainment karena vitamin bahagia sudah di-up. Vlog terbaru sudah disuguhkan lewat channel Youtube Leslar Entertainment. Sama-sama kita kompak ya untuk mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita dan mudah-mudahan acaranya lancar bahwa sahabat ya kita selalu mensupport dan selalu menunggu kejutan bahagia yang selalu disuguhkan oleh idola kesayangan kita masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya di sore hari ini jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan kabar baik seputar Leslar tentunya ini dulu informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.